Indu itu diam-diam dalam hatiku melapuk dalam penantian. Kini, ku terjatuh. Ku kenangan yang berserakan menjelang. Sama rasul, relung jiwa. Mengenang-enang perjalanan kita Mengingat tajam aroma Kemesraan yang ada Tajam merasuk relung jiwa Ini dipenuhi amarah yang kemuncak di titian masa penantian di dalam ruang tunggu. Men Aku biarkan kau pergi Terlalu dari hadapanku Malam itu